serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Lesnar tentunya menemani santai malam kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru persahabat ya keunggahan pertama ada info bahagia yang kita dapatkan persahabat ya, kita lihat bahwa di sini ada sebuah ugan postingan Dari akun leslar.lovers Menginfokan bahwa besok Hari Sabtu Tentunya para sahabatnya jam 5 sore Akan hadir nih Curhat with Nona Veli Tentunya ada kakak Rizky Bila hari para sahabatnya Dalam like tersebut Masya Allah Tentunya kita Jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai lupa untuk menyaksikan live persahabatan, ya, yep, di Lazada. Jangan lupa, nih, tentunya ada idola kesayangan kita. Ada kalimat caption yang dituliskan: "Besok, guys, live di Lazada. Jangan lupa, tuh, persahabatan yang diingatkan kembali. Jangan sampai lupa, besok live di Lazada jam 5 sore, persahabat, ya." Saksikan Kakak Rizky Pilat. Akan live para sahabat ya Masya Allah mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan Dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga para sahabat kita lihat Ada sebuah unggahan terbaru dari DDLSI Kejora Para sahabat ya satu jam yang lalu Mengunggah sebuah postingan foto cantik. Ini adalah foto momen acara Tashakura pernikahan Dengan memakai baju gaun warna putih dan ada tulisan Leslar ini adalah rancangan dari koko Yan Jun persahabat ya yang tentunya sungguh luar biasa pengerjaan hanya empat hari tentu hasilnya sangat memuaskan Masya Allah terlihat sangat cantik Dedek Lesti kejora para ya memakai gaun yang dibuatkan oleh Yan Jun. kita merasa bangga dan bahagia bahwa Dedek Lesti tentunya banyak sekali yang mensupport, banyak sekali yang mendukung dari orang-orang hebat dan orang-orang baik. Dalam postingan tersebut juga kita lihat persahabatnya, banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari akun tv Fitri Karlina pun bersahabat, ya, berkomentar, "Masya Allah, bidadari surga," kata tv Tri. Tuh Itu persahabatnya luar biasa, masya Allah kebanggaan nih. Tentunya ketua Leslar Pusat memang luar biasa dukungan supportnya. Membuat kita semakin bahagia dan bangga. Persahabat ya, tetap kompak dan solid selalu mendoakan yang terbaik untuk gede Lesti dan kakak Rizky Bilar. Dan selanjutnya juga persahabat ya, kita juga mendapatkan info resmi langsung dari Pak Otis. Di akun Instagram, pribadinya Pak Otis nih menginfokan untuk acara ngunduh mantu Leslar. Persahabat ya, ajatan sukses Leslar yang akan dimulai tentunya. Pada jam 10.30 hari Minggu Para sahabat, tanggal 5 September 2021 Itu adalah acara Manjalang ke rumah Mintuo Dan kita lihat juga Para sahabat, ya acara kedua Itu akan diadakan Pada jam 13.30 Tepatnya setengah 2 siang Itu adalah acara ngunduh mantunya Para sahabat, ya Dan acara yang ketiga di situ akan diadakan pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat Tepatnya jam 8 malam Ini adalah acara Menuju Cinta Abadi Wow Satu hari Tentunya kita akan menyaksikan rangkaian acara Ngunduh Mantu Dalam tiga sesi acara Dimulai dari jam setengah 11 siang Jam setengah 2 siang Jam 8 malam Masya Allah bersahabat ya Dari pagi sampai malam kita akan menyaksikan rangkaian acara mundur mantu Lesti dan Rizky Bila mudah-mudahan disukseskan dan dimudahkan serta dilancarkan amin ya robbal alamin. Ada kalimat caption info juga yang dituliskan oleh Faustis, Hajatan sukses Leslar. Hari Minggu, 5 September 2021 mulai jam 10.30 waktu Indonesia Barat eksklusif hanya di Antv. Yuhu, Antv Lovers dan Leslar Lovers yang ditunggu-tunggu akhirnya datang siapkan diri kamu Hari Minggu ini kita pantengin puncak hajatan Leslar mulai jam 10.30 Waktu Indonesia Barat jangan pindah-pindah channel Tuh bersahabat ya jangan pindah-pindah channel dulu Kita naikkan rating untuk acara ngunduh mantu di Antv Hajatan sukses Leslar manjalan ke rumah mintu. Hari Minggu, 5 September 2021 jam 10.30 waktu Indonesia Barat menuju antu jam 13.30 menuju cinta abadi jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini eksklusif persahabat ya, hanya di Antv. Tentunya kompak, tetap solid mendukung acara-acara dari Lesti dan Rizky Billar. Dan untuk keunggahan berikutnya, ini membuat kita semakin bangga kepada Dede Lesti Kejorah, persahabat ya. Diunggah di channel Youtubenya Kakak Milar, persahabat ya. Kita lihat ini reposan dari akun Instagram Sental Putih, skon pilar. Yang mana di sini kita lihat juga persahabat ya, tentunya Dede Lesti tegaskan dan tentunya kasih pesan penting untuk Marcona atau netizen yang selalu nyinyir, yang selalu posisi pin kakak bilar, Pak ya di sini kita lihat. Ada sebuah kalimat: "Marcona, ngapain kalian pin kakak? Dede aja percaya ke kakak, soalnya kakak itu bucin banget ke Dede. Wow, <gifat> ini cute banget buat kita bahagia, Pak ya, dan bangga kepada Leslie kejora yang tentunya lebih tahu sikap dan sifat asli Rizky Bilar persahabat ya dengan tegas tidak lagi kejora membela kakak Bilar dan tentunya aslinya Rizky Bilar itu orang baik persahabat ya apalagi di off kamera Tadi Lesti bucinnya tentunya minta ampun. ya, masya Allah, ini aja kita lihat adegan dipeluk dari belakang oleh Dede Lesti ke Jura. tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia. Yang belum nonton, silahkan mampir ke channel YouTube-nya Kakak Pilar, sahabat ya. Di situ banyak sekali tentunya momen-momen yang mana tentunya penting. Untuk Markona didengarkan Persahabat ya Dan berikutnya kita lihat di momen tuh Dede Lesti saat bilang ke Markona Tentunya Dede Lesti Percaya kepada Rizky Bilar Dan tentunya Dede Lesti Sudah kuat imannya Persahabat ya, tak akan tergoyahkan ke Dede Lesti kejora tuh Persahabat ya diingat Tak akan tergoyahkan iman Dede Lesti kejora Dengan Markona Tentu Dede Lesti Yakin dan percaya 100% kepada kakak Rizky Pilar Doakan yang terbaik, mudah-mudahan rumah tangga mereka selalu berikan kebahagiaan Dan tentunya kemudahan dalam hal apapun Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya